Mana? Dimana mana? Nah, aduh. Ini Astagfirullahalazim. Coba ya, kita wajak belakang, man. Ya, Berapa banyak, tuh? Andi, bang, Tuang, berapa banyak? Polisi meringkus seorang tersangka pengedar sabu-sabu di Kampar Riau. Tersangka berinisial MY tak berkutik saat ditangkap di rumahnya di desa Tanjung Rambutan. Dalam penggeledahan rumah tersangka, petugas menemukan 54 paket sabu-sabu siap edar atau seberat 10,14 gram barang terlarang ini disembunyikan di dalam lemari kamar tidurnya. Polisi turut menyita satu timbangan untuk bertransaksi, satu alat isap dan uang tunai Rp1.050.000 hasil penjualan sabu-sabu. Sebelumnya, tersangka sudah menjadi target polisi menyusul laporan masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan mereka. Tersangka, ini selingin, hasil informasi daripada wartaka. Setelah kita lakukan penyelidikan dan Penangkapan, kemudian kita lakukan penggeledahan dari tangan tersangka, kita dapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 54 paket. Guna penyelidikan lebih lanjut tersangka ditahan di Polres Kampar, dikenai pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.